Harga emas hari ini, Jumat, 21 Oktober 2022, yang dijual di Pegadaian terpantau turun untuk cetakan 24 karat UBS maupun cetakan 24 karat Antam. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp535.000, turun Rp4.000. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 489.000, turun Rp 2.000. Untuk emas antam 24 karat ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 966.000, turun Rp 7.000, dan emas 24 karat UBS dijual seharga Rp 917.000, turun Rp 3.000. Lebih lanjut,